Dilansir dari harga pangan.id, harga cabai rawit juga mengalami penurunan harga yakni 49 rupiah. 600 turun 4.900 rupiah dari harga pekan lalu yang dibanderol 54.500 sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek ukuran 1 liter masih stagnan di posisi Rp 23.200 per liter. Begitu juga dengan harga gula pasir yang masih berkisar Rp 14.650 per kilogram. Namun daging ayam sedikit mengalami lonjakan, kini mencapai Rp29.400 per kilogram dari harga pada pekan lalu Rp28.900 per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 27 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.